Ustadz, sholat mana yang paling utama? Catat nih Ada 40 rakaat 40 rakaat Anda kerjakan sholat ini 40 rakaat Kalau anda konsisten mengerjakannya Selama sebulan aja Itu insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan Satu 17 rakaat sholat fardu Dua 11 rakaat sholat malam tahajud. Tiga 12 rakaat rawatib. 12 rakaat rawatib. 12 rakaat itu apa saja Ustaz? dua rakaat sebelum subuh, 4 sebelum bohor dua setelah bohor dua setelah maghrib, 2 setelah insya. Tolong jaga 40 rakaat ini, tunaikan siang dan malam dengan benar. Maka insya Allah seperti sahabat diwasiatkan oleh Nabi, mereka mengerjakannya dan mendapatkan kemudahan hidup dunia akhirat. Maka insya Allah antum pun mendapatkan bagian dari itu semua.